ke kabar pertama bersahabat ya, kita lihat aja nih Momen spesial membahagiakan semalam Ketika di acara silaturahmi dan temu bersahabat ya Nih wow masya Allah banget ya Ini foto kebersamaan Bunda Lasti dan teman-teman lidah ya Luar biasa banget Ada putri, ada Ridwan, ada selfie juga, ada dokter Iqbal, ada hari Masya Allah lengkap banget ya semalam Mudah-mudahan mereka sehat Mereka selalu diberikan kebahagiaan Amin Diunggahan ini persabat ya Diposting oleh akun Lida Ridwan Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ridwan Silaturahmi rumah Dede Alasti Kejora Makin sehat, makin barokah, makin baik segalanya We are family Wow, masalah banget ya terbukti nih Langsung dari Leda Ridwan menyampaikan bahwa Bunda Lesi Kejora ini semakin baik segalanya. Wow, mudah-mudahan berkah Barokah terus untuk rumah Lea Selar. Kita selalu doakan yang terbaik. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan. Banyak respon yang diberikan, yakni dari akun Instagram. Mitra Yanti kedua mengatakan di kolom komentar masya Allah Bang Uwan, sukses selalu kalian semua best semangat apa gue kata pasti bakal heboh dan rusuh dan kocak kalau mereka semua berkumpul tapi agak kurang sih tiga si awal dan si rara dan si Meli katanya persahabat yang nggak bisa hadir sayang banget padahal itu yang gue tunggu-tunggu berkumpul semua Kapan-kapan kalau Leslar bikin acara lagi, semoga bisa hadir semua, amin amin ya Allah Doakan saja persahabat ya Memang acara semalam ini seru banget Pocak, dapat romantisnya, dapat juga Bunda Lesti dan Bapak Bilar Masya Allah pokoknya bahagia sekali Fans sejati di Leslar disuguhkan vitamin-vitamin bahagia Yang diberikan oleh Bunda Lesti dan Bapak Bilar Berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada momen cute foto ya, foto suit nih. Gue bilang masya Allah, kita pasti masih menunggu foto yang sangat romantis, persahabat ya, ketika mereka berpelukan, masya Allah, banget, ya, ditunggu banget foto tersebut. Semoga rumah tangga les selalu langgeng dan selalu diberikan kebahagiaan, amin. Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga. Ini ada momen spesial, duet di ya, persahabat ya, Papa Rizky Bilar. Dan dengan sangkatannya, Bunda Lesti, Masya Allah, banget ya di situ. Bunda Lesti Kejora hanya bisa memeluk dari belakang. Perhatikan, Masya Allah, banget ya, ke selalu kita dapatkan dari seorang Rizky Bilar. Dan Lesti Kejora. Ini sih luar biasa banget persahabatnya. Tanpa dibuat buatan tanpa rekayasa, tanpa diedit-edit mereka melakukan spontan keromantisan kegiatan yang hakiki Wow, <gifat> Ini setelah Papa Bilar pulang main sepak bola ya Masya Allah acara memang lanjut sampai larut malam Diunggah kembali momen tersebut oleh akun Lesti Bilar Tim Banyak sekali komentar juga yang diberikan di postingan ini Salah satunya dari akun Instagram Sinta Karesa mengatakan, Salvox sama tangannya dedek yang rangkul Bilar terus sama Bilar ditaruh di dadanya Bilar. ah oh, so sweet banget ya. Masya Allah, dan Allah katanya tuh. Perhatikan, memang Bunda Lesti kejerat selalu memeluk Papa Bilar di belakang, dan tangan Bunda Lesti yang satunya ditaruh ke dadanya Papa Bilar. Wow, ini sih luar biasa. Semoga saja semakin banyak doa dukungan yang diberikan kepada idola kesayangan kita ini. Dan berikutnya ada sebuah unggahan dari Ati Kodong. Persahabat, coba ya, perhatikan di unggahan semalam Ati memposting sebuah video budala sekejora nih persahabat ya yang sedang di acara reunian. Dan ada kalimat kiasan yang dituliskan oleh Ati. Iya nah, tapi kami selalu mendoakan yang terbaik buatmu dan keluargamu Lesti Kejora katanya tuh Namanya di take juga Bunda Lesti Kejora juga memberikan komentar Bahwa nggak apa-apa kata Bunda Lesti Yang penting sehat selalu nih untuk Ati Kodong. Masya Allah Komentar banyak sekali diberikan di postingan Ati ini Salah satunya dari akun Riri Wulan Arus ada mengatakan Sabar banget Lesti, sudah disindir-sindir pedes ama si kodom tetap sabar dia tetap mau nyapa gua bukan fans Lesti tapi selalu sama Lesti Wow ini tanggapan dari salah satu fansnya bukan fans Lesti baik ya perhatikan nih ini tentunya menarik banget kita simak bahwa bukan fans Lesti saja ini mensupport dan Mengungkapkan bahwa Bunda Lesti kejora ini mempunyai hati yang sangat sabar Luar biasa, semakin bangga, semakin bahagia sekali memang mengidolakan idola kesayangan kita ini Lesti kejora yang penyabar, yang baik hati, kalau kata Ridwan tadi sih baik segalanya Masya Allah Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat Ada momen spesial juga nih, makin malam makin heboh dan makin seru acaranya Ketika Papa Rizky Bilar memberikan saweran. Wow, ini sih luar biasa banget ya. Mudah-mudahan berkah barokah dan semoga selalu diberikan kelancaran untuk rezeki Leslar. Amin. Dan kita lihat juga ke momen berikutnya. Di pagi hari ini kita mendapatkan vitamin. Dapat kedepan langsung dari Papa Bilar unggahan Bunda Lesti Kejuara. Masya Allah banget ya. Pagi-pagi sudah dikedepin oleh Papa Bilar lihat aja Wow, Masya Allah banget ya Ngikutin gaya lintar nih kayak Pembilan Masya Allah, mudah-mudahan saya selalu Tantinya kita mendoakan yang terbaik Untuk idola kesengan kita Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada unggahan dari Bu Pol ya, Polisi Leslar Mengunggah sebuah postingan komentar Ada sebuah kalimat komentar sebelumnya Yang diberikan oleh Lesli Bilar Jarni Yuk bisa yuk masuk ke TV square, kata salah satu akun fanbase lesslar Dan ada sebuah jawaban yang tentu menyindir juga nih Dari akun ada16 Mengatakan, jangan mimpi terlalu tinggi masuk uh, QL Itu tunggu jumlah streamingnya sampai 50 jutaan WKWKWK wk, wk. Mimpi kejauhan kalian hanya menang di YouTube, WKWK gratisan ya katanya tuh. Kita lihat di kalimatkan sen yang dituliskan oleh Buffon. Katanya jangan mimpi cina. Yuk bisa yuk oleh slow for kita membara semangat usaha aja dulu. Caranya cus untuk spot tv bisa DM L2 ID atau sembari kita streaming lagu Dedek yang tengterra ada power of leslar Tuh persahabat. Kita ini luar biasa banget ya. Walaupun ada komentar yang pedas.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 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Minu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh